Hari pertama puasa aku mager gitu ya teman-teman setelah sholat subuh Aku nggak mengerjakan apa-apa aku malah tidur Tidur sampai siang gitu ya hmm, eh, Karena aku capek gitu ya Banyak sekali aktivitas pas hari kemarinnya Jadi pas puasa pertama aku malah lele -le -le gitu ya Gak apa-apa ya temen-temen Harus uh, Jangan memaksain gitu ya Untuk harus lalu beberes di pagi hari Dan setelah jam 12-an Aku baru ada tenaga lagi ya Buat beberes Dan aku nyuci pakaian gitu ya Ini lumayan banyak Cucian pak uh, jemurannya gitu Oh ya teman-teman sebelum lanjut ke video mohon dukungannya dong dengan cara like video aku komen dan subscribe jangan lupa juga bunyiin to tombol merahnya ya teman-teman supaya teman-teman bisa dapat notifikasi dari video aku selanjutnya Oh ya teman-teman mohon maaf ya bila dubbing aku suka ada siam karena aku ngedabingnya terkadang suka subuh-subuh gitu ya teman-teman dan di pinggir rumah aku ada ayam ibu aku gitu ya jadi sering sekali masuk ya ke rekamannya ke dabingannya gitu oh ya teman-teman alhamdulillah jemurannya udah beres gitu oh ya aku belum sapa-sapa nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wal dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin terima kasih juga yang udah mau klik video aku yang udah ngelag -like dan subscribe terima kasih banyak ya teman-teman dan lanjut ini ke video aku mau lap lap meja aku nih meja uh, sederhana aku aku pengen banget ya ganti wallpaper ini menjadi warna putih tapi belum kesampaian gitu ya teman-teman semoga aja ada rezeki untuk aku beli wallpaper amin amin ya robbal alamin doain ya teman-teman oke dan ini sangat kotor sekali ya mejanya aku hampir tiga kali gitu aku jarang banget ya Lap, lap meja paling lapnya tuh pas depannya aja enggak sampai belakang-belakangnya dan ini juga aku udah cuciin si tempat gelas aku nih dan langsung aja aku lap-lap biar langsung aku pakai lagi oh iya gimana nih hari pertama puasanya teman-teman jangan males-malesan ya ayo semangat Walaupun puasa, beberes rumah harus selalu ya, karena kalau gak diberesin ya bas berantakan banget ya rumahnya. Siapa lagi gitu ya kalau bukan emak-emak yang mau Dan ini aku juga kasih bunga ya di sini biar ada pemanisnya gitu. Dan lanjut masukin gelas-gelas aku nih di sini. Sebenarnya di sini ada dua meja gitu ya, meja yang di belakang ini ada juga meja buat nyimpan rice cooker, rak piring kecil, dan teko-teko. Cuma gak aku videoin ya teman-teman, karena di situ sangat gelap banget, gak bisa ke video gitu ya. Di kameranya itu agak jelek gitu ya teman-teman, nanti deh kalau ada waktu aku mau bikin video di situ dan lanjut aja aku beberes di dapur gitu ya ini sudah pukul 2 siang gitu sebentar lagi aku mau masak masak tapi sebelum masak aku mau beberes dulu di area dapur aku ini pas sahur aku masak ya teman-teman belum aku sempet lap-lap dan baru hari, baru siang gitu ya bisa lap-lapnya gimana nih teman-teman sudah pada beberes belum bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman jangan salpok juga pada, sama yang di bawah ini Di sini tuh emang berantakan banget belum aku rapihin juga e, pengen banget ya pakai gorden kayak yang teman-teman semua pakai Cuma aku belum bisa ya karena aku masih pakai tungku takutnya hitam-hitam gitu ya ke gordennya Jadi belum aku pakein gitu dan ini lanjut aku tadi pagi udah belanja ke tukang sayur Ini belanjaan aku nih belanjaan harian aku Aku enggak ke pasar ya teman temen lagi males aja jadi belanjanya di tukang sayur aja dan ini ada minyak agar-agar ada pempes ada besar dan gula merah tomat dan uh, ada kolang-kaling dan sayur sop buat bikin bakwan ya nanti sore aku mau bikin bakwan dan lanjut aku juga mau refill ini gula merahnya agak pecah gitu dan aku juga beli timun surya teman-teman dan lanjut aku juga mau masukin minyak minyak aku nih. Aku beli satu liter harganya 15.000. Dan aku belanja sekitar 50000 ribuan gitu ya, teman-teman. Eh 50.000 lebih kayaknya ya, teman-teman. Aku lupa lagi. Dan ini setelah ini aku enggak masuk masukin ya si agar-agarnya aku lanjut mau bikin es campur aja karena ini udah jam 3an gitu udah mau jam 3 gitu ya temen-temen aku tapi nggak aku rekam ya pas bikin es campurnya dan ini aku juga mau pindahin si wadah bawang-bawang aku aku belum punya tempat bawang yang khusus gitu ya aku hanya pakai saringan ini memanfaatkan